Kalaulah <tik> Nisanifurrahim Taala, amin ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma fadila ta'lim. <tik> Bahama fadilatu taalimi ada pun keutamaan mengajar wadzamlumi dan belajar fadohirun. maka jelas Mimma dari perkara dak karena yang aku sebut hub Kalau masalah mengajar ilmu, semua orang udah ngerti. ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu agama, matikan. Karena ilmu agama inilah yang bisa istiqomah, dan ilmu agama ini yang bisa disampaikan, ini lu dicabut, itu lu bagaimana. Itu kalau ada berisik-berisik gak cocok Makanya anak saya nggak boleh di luar kamar saya huh? Itu kalau berisik-berisik gak cocok Tutup, eh, tutup. Hmm. Kalau tentang keutamaan Mengajar dan belajar Semua orang udah ngerti semua Kalau belajar dan mengajar ini luar biasa tapi apa manfaat sebuah mengajar dan belajar, kemudian ilmunya tidak diamalkan. Karena pada dasarnya ilmu dipelajari ini untuk diamalkan. Dan yang bisa diamalkan itu ya ilmu agama. Banyak sarjana ekonomi malah ngajar, mula, ngajar apa? Sarjana ekonomi jadi kan merancang perekonomian, malah ngajar olahraga. Huh? sarjana fisika malah ngajar matematika banyak disekulangan sualannya banyak fa'inal ilma maka sesungguhnya ilmu tidak apabila ada Abdulal umuri U paling utamanya beberapa perkara karena maka ada ta'allumuhu belajar ilmu toliban ta ta'allumuhu belajar ilmu taliban dengan mencari lil afdoli lil afdoli pada yang yang paling utama fakaana maka ada ta'limuhu mengajarnya Ifa Jatan, memberikan faidah lil Abdoli pada yang paling utama. Kalau mengajar ini adalah utama, maka belajar juga utama. Sebagaimana keutamaan seorang kiai juga santri juga utama. Makanya pada dasarnya ada orang menghina kiai. Itu sama saja menghina santri, menghina santri, menghina kiai. Hmm? Dunia ini kok tidak akan berhenti antara alim dan tak alim? Nggak akan berhenti itu nilai yang itu. Makanya nggak benar ada seorang kiai nggak sayang kepada santri, ada santri nggak sayang kepada kiai. Hmm? Saya nggak sayang sama kamu. Waktu iuran kamu tahu ya, oh ya. Kalau perlu tuh nama kamu yang nggak iuran toh tak tulis bapak tulis ya. Eh. Orang tua kamu tak biar. Kalau perlu kamu bisa panggil dan kamu saya ancam. Kalau enggak dilunasin, enggak boleh pulang hari raya. Kalau perlu ayah kamu jemput ke sini, mobilnya tak ndek. <gülüyor> nah, Bentuk-bentuk semacam ini, ini tidak ada roh ufur rohim terhadap. Hmm? Terhadap umat nabi makanya seumamanya saya komentar oh, Pondok pesan seperti speed kolektor dan lain sebagainya. Ya harus dimaklumi. Ya, itu saya ngomong walaupun jeplak itu itu, itu mengkaji beritahun tahun itu dan saya pengalaman juga. Saya itu sering saya itu modo itu banyak pondok yang saya datangi itu. Tidak cuma di satu titik. Enggak. Jangan terbiasa seperti itu Apa manfaat Keilmuan kamu yang tinggi Jebul-jebul masalah Santri terlatok sampai seperti itu Dengarin Apa manfaat ilmu kamu Jebul langit Jebul-jebul Kelutik Kaliman orang itu Sampai di mana kedermawanan apa kita nggak tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu maha rohman, maha rohim. Mana daripada rohman, rohim itu Allah maha pengasih dan maha penyayang. Maha pengasih itu artinya nyoh nyahnyoh, nyahnyoh yang namanya pengasih. Mengasih, menyayang itu artinya disayang-sayang. Disayang-sayang itu artinya dimaafkan. Ya semestinya berhubung para ulama-ulama itu dan para santri itu bagian daripada yang mendapatkan nur dari Allah, yang mendapatkan ilmu dari Allah, semestinya yang mempunyai, yang menguasai ilmu itu, jadi kasih sayangnya itu kepada santri luar biasa. Lewat sama santri baik punya kasih sayang, pengajian umum, kataman, kadang-kadang masih nepek, sangat ramenganmu, ramoyai dulu di waktu masih hidup merepotkan santri merepotkan alumni Luwis patok i luiche merepotkan ini saya ngomong ini nih. ini dugaan bebetinan ini eh, walaupun banyak pondok yang nggak setuju ya silakan nggak setuju saya ngaji ini tidak harus kamu setuju eh? sampai kapanpun ada orang yang menaikin keledai <tuh> orang tuanya gendut anaknya gendut naik keledai dikirim mengi orang buang orang dikasih sayang kalau di ciri itu mbak imom berbintu setelah itu dua orang ini turun nuntun keledainya udah anak, kita jalan aja Orang-orang komentari -orang kita. Jadi anak sama ayahnya ini nuntun keledai semua. Ada orang lewat, oh bawa goblok. vlog. Yang ngono punpai, ramalan genang. Yo nak kendut kendut kape, punpai salah si ciu. Bapak ini si buana ini siu. apa yang terjadi setelah ayahnya naik, anaknya nuntun, alasannya anak itu tak sama orang tua. Apa yang terjadi? Dikomentari orang lagi. Oh, orang orang anak anaknya disuruh jalan, ayahnya ngeting ring di atas kalade. Hmm? Gimana coba? dikomentari orang lagi. Ayahnya turun nyuruh anaknya udah nak, kamu yang naik. Coba? Huh? Setelah ya anaknya naik, ayahnya nuntun, dikomentari orang lagi. Anak nanti akhlak. Anak ayahnya disuruh jalan Ya udahlah anak kita jalan berdua ya. Komentari lagi Sampai kapanpun dikomentari lagi Kalau kamu tidak mau dikomentari orang udahlah mati aja Kita tulisannya cilik-cilik ya <laughs> Kalau dulu ya, kelihatan sekarang udah tua. Udah 40 punjul. Jadi tulisan kayak semut berjalan. <laughs> Wa dan penjelasannya anna maqasidil khalqi sesungguhnya Beberapa tujuan makhluk majmu'atun dikumpulkan fitni wadunya fitni di dalam agama wadunya dan dunia hmm. orang hidup ini dikumpulkan oleh Allah di dalam urusan dunia dan urusan agama bagaimana urusan dunia kamu dan bagaimana urusan Agama kamu hmm? Supaya Dunia kita ini genah Akhirat kita genah Agama kita genah Setidaknya harus diatur, diaturkan Jangan ngawur hmm? Ini kayak resepsi Jadi, <laughs> wala ni doma. Wala dan tidak ada, wala dan tidak teratur. Lihini pada agama, ila bini dunia, kecuali dengan peraturannya dunia. Kecuali dengan teraturnya dunia. Agama ini kita lakukan bisa teratur genap, bila mana dunianya juga teratur genap. Kalau dunianya... Semrawut, agama kamu semrawut. Bagaimana kamu sholat tenang? Sementara di depan rumah ditungguin sama debt collector. Hmm. Huh? Hmm. <laughs> ah, enggak. Huh? Makanya dunia diatur yang bagus, akhirat diatur yang bagus masuk daripada akhirat itu ya dunia, apa itu agama ini. Karena agama kita jalankan ini dalam rangka untuk persiapan kematian kita kelak di akhirat. Hmm? Kalau kamu melakukan pekerjaan yang sifatnya untuk mencari keuntungan pribadi, maka kamu dicukupi oleh Allah hanya cukup kebutuhan kamu dan keluarga tak. Kalau nggak percaya berhentikan. Coba ada orang kerja. Kerja bangunan. Dari pagi jadi jam 8 sampai jam 4. Dapat gaji 150. Ya dapatnya cuma itu saja. Coba sistemnya kerja seperti. nggak usah jauh-jauh ya. Seperti saya aja kamu itu jangan jangan mengira saya ini nggak kerja kamu iran gendah orang bekerja itu toh bermacam-macam ada yang nata bata ada yang nata batu ada yang direse kain ada yang di apa di laut dulanan jaring yang julanan pancing malah itu di pinggir jalan malah dulanan nilir ini ini terus Jual sate itu lho eh? Ada yang pentol Kemarin saya lihat malah dulanan Tompret Teot, teot, teot Gaya-gaya gitu. orang mencari harta kan beda-beda kan Menurut pandangan saya Dengerin, dengerin Kalau kamu pengen diberi rizki oleh Allah Berlimpah ruah Caranya mengajar ilmu belajar ilmu agama dan mengajar ilmu agama itu nanti toh rizki kamu beli baruah kenapa agama ini tidak boleh dijual belikan dan kenapa seorang kyai tidak boleh menjual agamanya karena nggak usah menjual itu tuh harta tidak berdekat tangan kalau nggak percaya bukti saya so, setiap hari ini toh, tidak mati 10 juta. Carikan pekerja bangunan sing gajinya sedina 10 juta. Cinto bonus ini Duh. Duh. Mereka mereka bekerja dari jam 8 sampai jam 4. Saya itu bekerja dari bangun tidur sampai makan tidur. Kadang-kadang setelah ngaji ini, aku masih lemburin di kamar. Ada, ada. Membuat status menjawabkan, ya, saya menjawabkan pertanyaan orang rumah yang sama, nggak kerja. Lihat <tuh. tuh>. nah, itu perempuan-perempuan yang ada di kantor-kantor itu. terima nulis nulis-nulis, mereka kan juga kerja juga. Hmm? Sehingga penghasilannya lebih banyak. Oh, beberapa orang mengira bekerja itu hanya sekedar, enggak. Nggak. Hah? Kamu itu toh kamu itu toh setoran itu toh itu kamu sedang mengukir pekerjaan kamu yang asli itu. Itu kalau kamu berhasil itu masya allah itu kamu semakin berbobot Kalau nggak baca bukti ini. Apalagi sistem ngajinya seperti saya loh. Saya ngajinya pakai HP ini toh masya allah ini mengalahkan ngaji santrinya seribu ini santrinya orang terima seribu jutaan manusia semakin banyak orang mengecam video-video saya saya semakin viral nasional tidak cuma nasional internasional Kenapa Firaun terkenal? Salam dunia kenal Firaun tapi Gara-gara banyak orang mengecap. <laughs> Percaya enggak? Yeah. Saking terkenalnya Firaun, nyampe Allah menyebut di Al-Qur'an berkali-kali. Wa idnajjainakum min ali Firaun. <tik> ya jenengmu pono? <boh>, <tik> Wa idnajjainakum min ali Hasanah. Ora ono. Min Ali Suroto, <tuh> <tuh> Jadi kemuliaan orang ngajar, kemuliaan orang belajar itu dua satu kesatuan itu antara orang yang mengajar ilmu sama orang yang belajar ilmu itu satu kesatuan. Kalau kamu pengen mulia dunia akhirat, sebarkan ilmu belajarlah sungguh-sungguh dan sebarkan ilmu. Saya itu setiap hari belajar sungguh-sungguh. Ngini ki aku belajar sungguh-sungguh. Saya itu dulu itu bodoh lah lo gua ya kebul. Saya dulu sih ngaji ya sama Romo Yahya saya ngaji ya. Tapi yo paham hamblas membacanya Romo Yahya saya atau mocony cue apa tebu lah. Eh? Bismillahirrahmanirrahim, shawakiding, dalam piro-piro Oh Saksi ala kliati kan pun suaka, eh lam ngerti haziro anal matrupe teman satu nekang tenju premilia ini hadir tapi saya ma ri ma ma ma marifatun marifatun rifah ton, ma rifah ton tenka tau fatilah kamu nggak wor wikah utama ne mo, wadu faso, saya itu rai sama nanepe ta seleno shishang, shishang, oh apa tema shah allah Alhamdulillah kamu ngaji sama saya pelan-pelan. Lama jadi saya ngaji tuh apa betul kalau keterangannya belasin ngerti-ngerti katam. Fainat dunia maka sesungguhnya dunia masruhatun tempat bercocok tanam lil akhiri mungkin lil akhiroti mungkin kok tulisannya lil akhiri ini masyru'atun tempat bercocok tanam lil akhiri pada akhirat mungkin lil akhirati mungkin itu akhirati ya oh kitabku boleh di lil pada akhirat jadi dunia itu tempat bercocok tanam ke akhir, makanya ada orang itu kadang-kadang itu yang dipikirkan hanya akhir, saja nggak pernah mikir dunia itu wong-wong stres itu. Bagaimana akhirat kita baik kalau dunianya nggak baik? Hah? Pesepenting Allah Akbar orang pakaian udah telanjang sah enggak? Ya tidak sah orang-orang kowe -orang, pakaian tungmu ecis di madan wetengmu leleh wis seminggu gak mangan. kuat ngadeg. Orang kuat ngadeg semeleh yes. <laughs> ya. Kayak kuat berdiri. Artinya dunia ini adalah batu loncatan untuk menuju akhirat. Barang siapa yang dunianya jelek, akhiratnya jelek. Menurut ko idenya saya, santri itu toh yo kudu. Alim, Yogo, dusukye, ngono mbak, nih B ekonomi nih <tusuk> Adapun kamu sudah berusaha memperkaya diri di Macan Oise no tetap fokir Yowes, Kodo Kodari. Oh. <tusuk> <tusuk> Yang terpenting itu bagaimana caranya kita usaha. Saya punya strategi. Hmm, kalau kamu pengen cepat kaya, gampang. Dermawan. Hmm? anu Ustaz. anu Apa? Saya sudah mendapatkan ide dari yai saya membaca wakia 41 kali. Yalah, malah kerja itu kerja. Bojok <guluh> wakia 41 kali. Yang jadi kerja. Hmm, dari hasil penelitian saya, kalau kamu pengen cepat kaya, caranya Dermawan. Sing nyoh nyah itu kaya orang kak orang dermawan itu orang yang di itu mendoakan, hmm? mendoakan mendoakan kepada kita makanya usahakan hmm? Saya itu dermawan sama santri, nyampe nyampe saya belum pernah menyebar kartu syahriyah, ini. belum pernah belum pernah ya, belum pernah satupun saya membuat oret-oretan minta bantuan jadiyah untuk pembangunan pondok. belum pernah. itu bentuk kasih sayang sama sama sampeyan. jangan karena itu sing jelas-jelas pariwisata ini. Huh? ini nanti ada pariwisata lagi ketuban. Oh, Saya nggak berenang Memang Kalau kamu pengen cepat kaya Seperti itu, dermawan Saya ngedet itu lampunya mune terima luruh Genegsiji genegsiji Hasobia nah, Anak nih lamune pirang Mirang, -mirang mabjarin Loh, Allah, Allah. Lapo ngaji nyampe Lantini marmer Itu eh. konon keramik Saya kerja saya ketahui Selesai kan eh. Jadi kalau kamu pengen sukses Dan pengen dilimpahkan harta kamu Caranya itu toh yang diri Kalau perlu Jangan pernah makan kecuali ada temen Kalau nggak ada temen tuh jangan makan hmm? Dulu Nabiullah Ibrahim kalau pengen makan itu itu mencari teman. Beliau tidak mau makan kecuali ada temennya. Bahkan beliau pernah jalan menyelusuri mencari tamu supaya ada temennya. Sebab beliau itu tidak mau makan kecuali ada temennya. Nah, ini bagian daripada kedermawanan. Hmm? Rasulullah itu Masya Allah, sampai saking dermawanannya kanji nabi itu sampai totalitas harta bendanya dicurahkan semua. Dermawan yang paling utama dan harus kan dermawan kepada istri kita Karena istri kitalah yang mengukir sejarah anak-anak kita Kalau kamu ingin punya anak solih Jangan pernah sakiti hati istrimu Sekali hati istri ini terkejula Nyetrum ke anak Amin. <hihil> <SILENGALAN> kalau lelaki kalau lelaki terkejula iya opo makanya kalau ada lelaki hutang gitu hutang ya kamu yang datang mencari hutangan nanti kalau dapat uang to berikan ke istri kalau wayah membayar jangan membawa membawa istri dihadapi depi sendiri ada depo elektor Hadapi <SILENGALAN> <lelaki>, depi <hadapi> sendiri <SILENGALAN> kok didik ngomong Jakarta seminggu kok. Kalau ada wanita terkejut hatinya akan nyetrum paham nyetrum? Akan nyetrum ke anak. Ini strategi yang luar biasa. Bahkan pondok saya maju pesat setelah saya sering menyanjung kaum perempuan. Yeah. Jadi kalau kamu pengen hidup bahagia, perekonomian kamu luar biasa di waktu kamu berkeluarga, jangan pernah nyakitin hati istri. Nanti cepet kaya kamu. Kalau kalau nggak percaya buktikan. Kenapa bapakmu tersiok siok? Leng maak mama kamu betina ditempilingi pakamu terus, bagaimana hidupnya tersehat-sehat? Kalau nggak apa-apa, dik. Wajih ya, dunia al-alat alat, al-muasolat Yang mengantarkan Ilallahi kepada Allah Azza wa Jalla Azza wa Jalla dan maha agung Dunia ini Justru yang mengantarkan kita ke Allah Banyak orang tergejula Nibadai gak tenang Bahkan pondok itu tinggal lungo Goro-goro eko Nomi. Dengerin kan Rumah tapi, kok Ustadz ogak kerja lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, ini lu, Saya sedang kerja lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, yang gaji kita ini Gusti Allah semua orang-orang orang kadang-kadang orang -orang itu khawatir Tenan pura, tenan pura, lu pilih sampai tenan pura, tenan purai Jangan-jangan di dalam hatimu itu enggak ada Gusti Allah eh? Kalau kamu tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian kamu mengikuti programnya orang apa, orang apa? Ya udah, makanya usahakan santri sini pulang, untuk tidak harus pulang lah. Kamu masih di sini, itu gacor, hmm? gacor di media sosial. Hmm? Anggap saja seorang santri itu juru sekretaris, cek ulama-ulama dulu ditanya ya, Syekh, kenapa engkau tidak membuat karya tulis? Majikan kan ngalim. Pikiran panjirinan cemerlang, kenapa nggak membuat karya tulis? Apa kata beliau? Ha? Beliau mengatakan kutubi ashabi kitabku ku di setiap mata hatinya santriku. Jadi santri ini ya karya tulisnya yang berhak untuk menulisi dawu dauhunya guru, yang berhak untuk eh santri Lu itu hasilnya lebih luar biasa itu itu dauhu romoyai dewo Kyai ya, Muharrar. jadi karya tulis menyebar di mana-mana ini. <tuh> <tuh> Ilaallahi ta'azza wa jalla liman bagi orang ittaqadha yang menjadikan ha dunia alatan alat an hmm. alat dijadikan alat untuk eh, dijadikan alat untuk mencari kebahagiaan akhirat makanya sing bener itu yo dunia ini dibuat batu loncatan menuju ke akhirat bukan terus benci dengan dunia tidak mau dengan dunia menjauh dengan dunia nah, kalau kamu menjauh dengan dunia nah terus kamu kalau sholat terus kata anopo. Eh, kamu kalau sholat terus lapangan loh dan nanti kalau kepanasan, kalau kehujanan gimana? Oh, orang gena. Terus sampaian kalau apa? Kalau ibadah haji terus, anu naik naik apa? Naik terbok nu. Eh? Orang gena. Hah, eh, PJW, kawin mas kawin nih terima surat surat, surat Allah buah kating telur nu. Rumang anu ustaz anu, anu apa? Saya nirusi Tina Ali, enggak paham. Saya Dina Ali, mas kawinnya itu membaca surat Al-Ikhlas tiga kali dan empat ratus di dilihat. Empat ratus di itu sekitar seratus delapan puluh delapan juta wangi. Pernah genang, Desember wajah termasuk Al-Ikhlas itu terus hanyalah bawa cok. Ayah, banyak. Liman, liman, liman bagi orang yang menjadikan dunia alatan-alat. Waman zilan dan rumah. Waman zilan dan rumah. La liman tidak bagi orang. ya takidah menjadikan dunia mustakiron. Tempat menetap Wawatan dan tanah air. Jadi dunia ini untuk batu loncatan akhirat, bukannya untuk hanya menetap dan apa menjadi tanah air. Kemudian harta benda mereka ditumpuk-tumpuk hanya untuk sombong-sombongan, bangga-banggaan, ngopo itu, dengerin itu. Ini tadi ada orang meninggal dua. Saya kocak semua, hmm? ya air minumnya, ya uang dan sebagainya. Hmm? Bahkan saya sering, ada orang wafat itu, itu, saya ngomong sama keluarganya, apa itu uh, uh, hutang-hutangnya, itu penting itu. Ada santri santri Al kok wafat, langsung saya datang, saya tanya hutangnya berapa tak selesaikan. Hmm? Saya nggak kepingin santri al-mubarok mati masih bawa hutang ah. Karena orang yang mati masih bawa hutang Belum dibayar, mayat ini akan diadab oleh Allah di neraka hmm. Dengerin ini Adapun aku mati, kalau aku punya hutang Santri Kuranus tanggung jawab, ya biar nggak apa-apa Wancang santri kuran tanggung jawab, jangankan aku mati mengakui seure biar tanggung jawab oh. <laughs> Orang hebat itu orang yang berusaha memberikan yang terbaik kepada orang lain, tidak pernah menuntut sedikit pun kepada orang lain, tidak pernah menuntut. Hmm. Walisa dan tidak ada yang tadimu teratur. Amru perkara dunia kecuali dengan beberapa pekerjaannya manusia dunia ini toh tidak akan teratur kecuali dengan pekerjaan amalnya manusia tanpa amalnya manusia nggak bisa hmm? ada pesawat ada mobil dan lain sebagainya itu amal manusia semua itu Begitu juga akhirat juga gitu kan, akhirat ini bisa, tidak akan teratur kecuali dengan amal-amal kamu Dengar ini Tunggu kan roti sekoyoran-koyor meh ngantuk <tuh> Saya disindir sama orang media sosial kiai Kalau minum jangan pakai minuman kaleng-kalengan kiai Minuman kaleng-kaleng itu zat kimia Itu anunya banyak itu zat pengawetnya tak jawab iya terima kasih Menyeksi mengenai karno gusya Allah tiket diketahkan gusya Allah radiwumpi itu Masalah mati Dulu orang enggak ada yang minum kemasan ya hidup udah mati tapi <tuh>. Neng rokok itu merokok membunuhmu Setahu saya wadah orang merokok orang mati Saya punya kakek itu merokok Terus nyampe umurnya umur satu tahun lebih Bapak saya orang rokok malah baru 70 tahun udah wafat Lemunu kok merokok membunuhmu loh. Terus bapak-bapak itu sedang merokok-merokok atau terus ngomong gini Jo, gue senang merokok membunuh Jo, gue sakit tang merokok terus nyampe mati. Ughamalhum pekerjaannya manusia. wa amaluhum Pekerjaannya manusia wahirofuhum dan perbuatan manusia Terbalik-terbalik amaluhum dan beberapa peker, Beberapa perbuatan manusia wahirofuhum dan beberapa Pekerjaan manusia Khirof itu jama', jama taksir ya Mufrotnya itu khirfah Wasonaatuhum dan beberapa usaha manusia tanhasiru tanhasiru diringkas fi salasati aksamin di tiga macam fi salasati aksamin di tiga macam ini Imam Gojali itu ahli ahli pikir makanya beliau membuat karya tulis tahu bulatnya kayak gini. Ah, mau salah satunya, usulun pokok asa rasidu laki laki Tinggal laki kata laki laki laki laki Karena kamu kan pendengar setia laki laki laki laki laki laki laki laki laki laki tidak tegak lila alami lila alami bagi alam dunaha, tanpa usul yang harus dilakukan ini adalah sebuah pokok ini dunia ini atau tidak ada ini atau tidak akan tidak akan genah ini hmm? <todong> wahia wahia usul arba'atun ada empat Dunia ini orang ini harus ada ini. Eh? Ini diterangkan Musonev. Pertama apa? Aziro atu pertanian. Aziro atu pertanian. Dunia ini harus ada pertanian. Kalau nggak ada pertanian terus orang makan nopo. Eh? Harus ada pertanian. Jadi maksudnya Imam Ghazali itu manusia itu setidaknya itu butuh berapa? itu apa coba satu satu pangan pertanian itu artinya pangan nomor dua papan papan itu artinya tempat nomor tiga pakaian sandang ya Sa sandang pangan papan hmm? sandang pangan papan ini kalau menurut musonif tapi ono siji menang orang disebut apa itu berpolitik berpolitikan, siasat itu penting. dulu kita orang oh, tidak melakukan siasat yang telah dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan untuk mengusir benda apa Belanda. Insya Allah sampai untuk sampai sekarang kerjanya zaman kerja Rodi ini. kerja Rodi membuat jalan tol. Kasani geretian waktu orang terima <gadanya>, watu perpolitikan itu penting kenapa ada nahdlatul ulama kenapa ada muhammadiyah tanpa seperti itu itu tidak punya payung itu walaupun kita ini tidak mengikuti apa itu mengikuti organisasi nahdlatul ulama sesungguhnya kita semua ini yang itu pasukannya nahdlatul ulama yang setiap hari ngeci ruwet dalam rangka untuk menguatkan, menguatkan sebuah strategi. Hmm? kita orang aman nih itu gara-gara apa -gara coba punya kekuatan kita orang nggak punya kekuatan kita hidup di negara non muslim huh? ngaji malam seperti ini tuh diparani polisi alasannya ganggu tetangga. Huh? beberapa negara-negara maju yang Kebanyakan non Muslim intinya. Kemarin saya di mana itu di Singapura itu saya tidak tahu sendiri tapi diceritain. Eh? Adzan ah, itu nggak boleh loh di sepeker atas loh. Loh, Saya menyaksikan sendiri yo, saya dugar-dugar itu di Masjid Agung di Masjid Sultan itu, itu tidak ada suara adzan di sepeker atas itu. Coba ini Indonesia ya, sampai kebelebekan suara adzan. Ini ada naden, ada naden, ada naden, pirang-pirang ada naden, sahabat. Coba kamu di negara non Muslim kalau ada suara dan nggak ada. Bahkan apa itu untuk budia kita ini dibatasi mereka. Makanya itu tidak cuman apa sandang pangan papan saja tidak. Strategi hidup, perpolitikan itu juga penting Maka nih kadang-kadang no, ada seorang kiyai itu apa? Anti politik Nuh, Indonesia kok nyampe orang Islam tidak ikut berpolitik Dikecuk-kecuk zaman ya, kan? Hmm? Yang duduk di parlemen kok no, nyampe non muslim semua Partai-partai eh? nyampe non muslim semua Alasannya orang Islam nggak mau masuk dunia politik Islam saat dunia, ya dusok abih harus ada yang terjun di perpolitikan. Tidak boleh tidak itu. Paham? Makanya kalau ada orang masuk di PKB, masuk di P P3 biar. Kita orang gak usah benci. Kadang-kadang ada orang sok-sokan. Eh? Seakan-akan nanti anti perpolitikan. Kalau tidak main politik, Rasulullah tidak bisa menguasai Mekah. Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah di Madinah, beliau membentuk kekuatan. Setiap bulan Rasulullah perang mengadakan perang dua kali bahkan tiga kali bahkan Rasulullah Rasulullah sering itu nyurati ya menyurati raja-raja disuruh masuk Islam tapi apa yang terjadi raja itu bukan menghormati utusannya kajin Nabi dibunuh dan dia apa dirobek-robek apa kata Rasul hmm? akan dirobek-robek Allah langsung Rasulullah menyiapkan pasukan puluhan ribu menyiapkan ribuan orang langsung datang itu dibuat-buat semua itu Memang harus seperti ini kan? Kita seumpamanya, atau dengerin seumpamanya nah betul ulama nggak ada muhammadiyah nggak ada perpolitikan Indonesia nggak ada kita ini udah dibuat sama PKI ini dengerin ini hmm? alhamdulillah kita ini main perpolitikan pada dasarnya kita ngaji seperti ini yuk sedang mengatur pasukan untuk gara-gara kita ngaji seperti ini toh mereka-mereka itu takut. Wajah, wajah Aziroah, az lilmat ami, lilmat ami untuk pangan. Pertanian itu untuk menciptakan makanan, baik makanan pokok atau mungkin eh, makanan pokok atau yang tidak pokok. Walhiyakati, walhi, walhiyakati, walhi, walhiyakatu dan pertenunan sandang maksudnya pertenunan itu sandang gitu. untuk pakaian. dan bangun dan membangun. Albina, Lilmaskani untuk rumah, wasya satu dan berpolitikan Politik itu penting, makanya kan manusia hidupnya itu toh butuh sandang, pangan, papan politik. Itu empat ini toh harus terlaksana itu. Kok nyampe ada orang kelaparan, nggak ada yang dimakan? Bahaya. Kok nyampe ada orang nggak ada yang dipakai? Bahaya duduk begitu juga apa? Hmm? Rumah, rumah itu juga penting. Lu, kita orang ini pengen membuat kekuatan, lu nyampe nggak punya bangunan-bangunan gitu -bangunan lu. Penting itu dulu ilmu berong nggak punya apa? Nggak punya bangunan, rumah saya cuman ini saja. Membuat jemuran di sini, di sama masyarakat Diancurkan hmm? Ingat enggak? Oh. Sengingat seng waktu, seng modelnya sudah satu tahun ingat, seng modelnya lagi baru belum nggak nggak tahu. Hmm? nyampe santri-santri tempat -santri di rumah-rumah warga. Hmm? Ya Alhamdulillah sekarang bangunannya udah agak agak agak lumayan lah. Wajah si asat lihat living untuk kerukunan wal istimai dan persatuan lita, li ta untuk kerukunan Kita tidak main perpolitikan, gitu. Alhamdulillah kita berdampingan dengan orang Islam. Coba ini nyampe tang tangga tetangga kita non Muslim. Zaman takbiran itu berulang non Muslim. Woi, geger turu. Tapi gara-gara semuanya orang Islam kan damai semua. Begitu juga persatuan. Perpolitikan itu untuk menjadikan kita satu. Jadi wayah sholat solat kb, wayah dan sebagainya bagainya. Wetta dan tolong menolong. Allah asbabil maisha di atas beberapa sebab maisha. Allah asbabil maisha di atas beberapa sebab maisha. Maisha itu. Apa itu pengopo jiwo? Ma'isa itu. Hmm? Pengopo jiwo. Ma'isa itu lho Ma'isa wo. Biasa jawa sih. Ma'isa itu pengupoh jiwo. Pengupoh jiwo. Artinya itu bahan makanan yang untuk mencukupi kebutuhan kita setiap hari itu namanya maisha hmm? apa Mereka. kebutuhan kebutuhan hari-hari kita ini loh kebutuhan hari-hari kita kan butuh makan butuh minum butuh lauk pau butuh baju butuh tempat kan gitu itu mosok sampai nongjono ya ini memanggulin ini masjid terus di berengkolang harus takmir masjid we ala atas beberapa sebabnya ma'isyah pengupo jiwa atau ma'isyah apa kebutuhan hidup wadabtiha wadabtiha dan pengaturan ma'isyah wadabtiha dan pengaturannya ma'isyah ini Kebutuhan pokok ini, yang harus ada setiap saat huh? Satu, mangane hudung gena Dua, pakaian hudung gena Tiga, tempatnya hudung gena Empat, por politikan. Makanya kalau kamu pengen sakinah mawadah dengan istri kamu Pertama kali, kamu itu harus cerdas dari uang Kamu nggak kerja atau nggak apa-apa, sama piten kulit duit eh saya enggak kerja oni niru ustad toh tapi kopi lanti rai song guli tu uh, milih tikung wapuro i pu cung <hesitation> ya. apa umaneo kasa putri bes kulinot ti ta manja ning gonde pondok, campu ti kan bes kulinot ta manja orang noseng masa, semuanya lewat pembantu semua lu sampe anok nikasa masa ti putri onya nyampe rai song guli, pembantu menetik, ramu ya lai campu itu, cangkeme ombo-ombo nih. <laughs> Hah? Jadi pertama kali itu pangan nih lo, pangan itu tinggi dikenakan. Makanan itu harus cukup. Nomor dua itu pakaian, pakaian itu, baju nya saya lo nyampe rombopetnya, kerudung birang-birang, baju bermacam-macam, sandal lo birang-birang. Begitu juga tentang tempat kamu kira nggak anakmu wes terlupa apa sih mertuwo tuh akibatnya ngono ya, jadi malam hari jima sama istri gak berani mandi kamu sih mandi tapi istri kamu kan orang jauh makhluk sama mertuwo ya, coba Iya kamar mandi ini awur sama dapur. ya Kalau kamar mandinya satu kamar yang masalah, nung kamar dapur nung wc. Dengan timur tuanin nung rambut itu berarti berani dengarin. Makanya tempat itu penting, tempat itu penting. Istri kamu itu buatkan tempat yang bagus, ya setiap kamar kalau bisa itu diberi toilet dengerin ini kamu ah, di wajahmu wajah modern tapi hmm, cara mengelola keluarga ala kuno di, sabar dik, yo ngisingin yang misal spring ngira <Tuskir> ngendah ngira ngendah no untuk pilih cocil makanya kapan dipucu atau ngising-ngising atau ngisering di jembatan balik mana ya? Tahan tuan Pak Sunoto. Agama ini bisa genah. Akhirat kita bisa genah. Bila mana makanannya genah. Huh? Pakaian yang gena, kemudian tempat rumahnya sing gena membuat rumah tujuan -gerang, gerang sing ape eh, yang bersih ada ruang tamu ada ruang istirahat ada ruang untuk kamu ada ruang untuk anak anak eh, ada ruang dapur khusus ada kalau perlu toilet itu toilet itu ada toilet untuk kamarmu ada toilet untuk anak anakmu ada toilet untuk tamu-tamu ada toilet untuk ruang apa peristirahatan ada toilet dapur nu dari gini toilet siji rombongan pirang-pirang pada akhirnya kau kayak ngising itu kayak awong api ngantren tps. Nah untuk bila, hari, tahun 2023 kok, sampai membuat rumah kok eh, kayak tempat terminal itu bareng-bareng. Dengerin ini salah sopoh gak cek ya Kalau kamu gak mau bertanggung jawab Sama istri kamu ke peronosa kawin Loh, rasa kawin Kalau kamu berani kawin Harus berani memuliakan kasihan bbe anak anak wong guh, Atani yang kedua ma adalah ma sesuatu. Iya, muhayyatun mempersiapkan. Likuli wakitin untuk setiap satu. Likuli wakitin untuk setiap likuli wakitaatin. Likuli wakitaatin untuk setiap satuan menjadi zona hati. Dari inilah beberapa usaha. Dan melayani Laha Padahal di sona'at Kalhida dati Kalhida dati seperti Tukang besi Tukang besi Tukang besi itu pandai itu loh Sebabnya apa itu gini loh? Pertanian kan penting kan untuk menciptakan makanan. Kalau tidak ada tukang pande sehingga biarit loh, terus piye coba rumput biar Terus sampai nampeng giling pande yang membuat pacul terus siapa lagi juga? Kalau tidak ada pande yang membuat dos, membuat kombi, membuat traktor terus biar juga traktornya beremreng-reng loh. Gitu. Makanya kan dibutuhkan mereka-mereka. Eh, eh, tidak bisa terusan butuh pertanian terus bertani bertani itu macul menggunakan tangan, kurang gena teman. Macul menggunakan tangan, ya rusak teman. maka sesungguhnya kita ada. Tahdumu <tutuh> melayani. Aziro Atta tadumu melayani Aziro Atta pertanian wajum latin Wa khadimatun raha Wa Wa dan Keseluruhan minasonaati Dari beberapa pekerjaan Bi i'da di Dengan mempersiapkan kan beberapa alatnya sonaah kalhila jati kalhila -hi Kal jati seperti membersihkan kapas dari dari bijinya tukang sing apa itu ngambilin kapas jadi biji-bijinya dibuang, setelah itu dibuat baju. Itu juga penting itu. Tanpa itu, lihat terus gimana? Rumah samu pakaian terus langsung buat tukang-tukang. Tidak ada tukang pembuat kapas. Eh, mereka hanya membuat benang. Walgosli, Well Walgosli well, well, dan... Membuat benang. wal dan pembuat benang. Fa'innaha maka sesungguhnya khilajah. Ikut tahdumu. Tahdumu berkhidmah. Atau melayani. Tahdumu melayani. al kata. Pertenunan dengan mempersiapkan pekerjaan pekerjaan hiakah artinya kan apa itu jenis biadti makanan ya butuh peralatan peralatan pertanian jenis baju ya butuh peralatan Peralatan tenun, finish batik bangunan yo, anu butuh centong, nggak anu butuh semen sembarang kali itu. Atal itu yang ketiga, ma sesuatu, ia adalah mutamimaton, penyempurnaan lil usuri pada pokok. dan penghias katohni, katohni seperti gilingan, gilingan itu alat untuk apa? Menub, apa tepung, giling apa? Giling. Eh, Giling jagung, gerek gerek -gere pada akhirnya kan menjadi ya, kan, menjadi kecil-kecil kan. Well, kubzi dan roti, liziroati bagi petani, wakal wakal kisoroti wakal kisoroti dan seperti menggunting kain walhyatoti dan menjahit lilhyakati lilhyakati bagi Penenun, apa? Kiakah tadi apa? Penenunnya. Penenun, hmm. Wedalika, wedalika dan itu bil idovati dengan menyandarkan ilah. Kiwami pada tegaknya perkara alam al kebumian mislu sahsi. seperti beberapa bagian seseorang bil dengan disandarkan ila jumlahi pada keseluruhannya sama saja manusia ini manusia ini bisa gena kan ada kepala ada tangan ada dada ada, ada ada kaki ada paru-paru ada jantung ada hati ada dan lain sebagainya kan semuanya harus fungsi dengan sehat semua kan kok dumatian salah satu ada yang error enggak jadi hidup kalau enggak percaya, bukti Bil itu dengan menyandarkan ilah jumlah tihi pada kesempurnaannya, fa'innaha salah satu adrub, fa'innaha maka sesungguhnya aj'asahas, iku salah satu adrubin, tiga beberapa macam, aidun juga. Ima usulun, ada kalanya usul, ima usulun ada kalanya pokok, kal bi seperti hati jantung jantung dan otak dan ada kalanya yang membantu Leher pada usul, "kalma'i jati seperti perut", artinya nggak bisa berdiri sendiri, dan beberapa otot dan beberapa... dan dan pembuluh darah, wa dan ada kalanya yang ada kalanya penyempurnaan, buat imam kamilah tuntun. Ada kalanya penyempurnaan, lahe, lahe, pada aja asas, Wa mujizatun dan hias yes. kalau outfari seperti beberapa kuku, Wal asabi dan beberapa jari ceri dan beberapa kening, dan mulia mulianak, mulia mulianya ini pekerjaan usuluh asalnya sona'at. Wa asrofu dan mulia mulianya usulnya sona'at, iku asia satu perpolitikan bi dengan kerukunan wal istishabi hmm. wal istislahi bi dengan kerukunan wal istislahi dan perbaikan wa dan karena itu lagi setengah lurus dan karena itu Tastadai menarik Hadis sona'atu Inilah pekerjaan Minal kamali dari kesempurnaan Fiman pada orang Yataka falu Yang bertanggung jawab Bia pada hadis sona'ah Mala yastad'ihi Mala yastad'ihi Mala yastad'ihi Yang tidak tertarik Bada ma Sa'iru su'anati Sa'iru suna'ati Beberapa pekerjaan yang lain Walidah dan kerar karena itu Yastahdimu Yastahdimu melayani, ya sadimu melayani lama halat tidak boleh tidak. Sahibu Hadi Zonaati orang yang punya inilah pekerjaan. Saeros Sinai beberapa pekerjaan yang lain. Wasi Wasiasati dan Siasat fisti dalam membaikan fisti selakin dalam membaikan makhluk wa irsadihim dan memberi petunjuk makhluk toriki pada jalan al mustaqim yang lurus al munji yang menyelamatkan dunia di dunia wal akhirati dan akhirat. Ala arba'i marotiba. Atas empat beberapa tingkatan. Yang pasti. Kalau kita ini pengen bahagia dunia akhirat. Sebelum kamu masuk di akhirat. Perbaiki urusan duniamu dulu. Kadang-kadang ada -kadang, kuyainerang. Kadang -kadang, Sempenting akhirat dunia nunut, hmm? ya benar. Yang penting akhirnya dunia nunut. Tapi perlu garis bawahi. Mau tidak mau dunia juga harus diatur yang bagus dalam rangka untuk batu loncatan akhirat. Hmm? Diatur sehingga apa? Kalau bisa tuh kamu itu yang serge. Oh keset Kerja hmm, aneh tidak tidur. Monggar nganggur. Hmm. sekali-kali kalau pagi-pagi jam 6 loh tekan kene nyapu, ngepel, mobil saya dilihat, dikesuti gitu. itu, hmm. hmm. Yang sibuk gitu. Belajarnya yang surgep. Membuat statusnya yang surgep. Kalau perlu gitu. Saya apa itu memberi Ya, saya pengen membuat just press sama santri itu syaratnya tuh setorannya minimal tujuh kali syaratnya Mau berbentuk mobil atau uang 100 juta, hmm? Syaratnya setorannya tujuh kali, setoran minimal dua kali tiga kali hmm? dan kreatif disiplin sering membuat apa setiap kata-kata saya jangan disia-siakan. Hmm? yang pasti itu urusan dunia ini di, diperbaiki. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari batu loncatan akhir rot. Hm, Ada orang main politik nggak usah dibahas. Biar memang harus. Yang penting diilmoni. Hmm? ada orang menjadi pejabat ya memang. Harus, harus ada orang Islam, ya harus ada yang jadi pejabat Tidak harus mereka, kalau perlu kamu juga Tapi di ini ilmu Ilmunya apa? Urusan akhirat, sing penting selamat Paham? Korupsi, kira-kira kok salah-salah, urusan akhirat, yang penting benar Korupsi, kira-kira benar apa salah? salah. Lain, kalau salah, ya jangan korupsi Beda dengan urusan dunia Dunia, yang penting selamat nggak pakai ilmu, apa-apa Yang penting, selamat, paham? daripada dibadak pengen numpak pakai helm ternanan, jebol-jebol ke pasar ketipet dulu. Terus ke kerutan, ngeborong nggak usah pakai helm, tapi selamat. Urusan dunia itu yang penting selamat, urusan akhirat yang penting benar, zaman solat, isyak, ningkir, kamar, walaupun tidak ada yang melihat kamu, kalau dua roka aja, dua roka apa, kalau empat rokaan empat rokaat jangan kamu korupsi tiga, aduh numpangnya, seruka ada hilang. Nah, urusan akhirat itu sing penting bener. Kalau urusan dunia sing penting selamat. Kamu makan geni itu gak apa-apa. Hah? Gak apa, apa kamu penggal leher kamu juga enggak apa-apa. Sing penting selamat orang mati. <tuh> Subhanallah. Allahumma ya <tuh> tidak